Sindera ini merupakan mata uang digital yang ekosistemnya sudah sempurna Di mana semua timnya sudah profesional di bidangnya masing-masing Terus kita juga mendapatkan 20% pasif income setiap bulannya Dan juga ada banyak sekali bonus jika kita ingin mengembangkan jaringan kita di Sintera Jadi nggak usah ragu lagi kalau kita join di Sintera Karena review-review di sosmed juga semuanya sudah lumayan-lumayan bagus Uh, harapan kita buat Sintera kedepannya semoga Sintera tambah sukses, jaya dan program-programnya semua berjalan dengan lancar dan bisa memakmurkan finansial kita semua